kenalkan nama saya Natalia Lalu anak kedua dari tiga bersaudara saya berasal dari evolusi Tanah Kapu, Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sekarang saya tinggal di asrama Tangan Pengharapan di Jakarta dan sudah kelas 3 SMP saya bergabung di Tangan Pengharapan sejak Tangan pengharapan dibuka di kampung kami. Di situ, saya rajin untuk datang ke FLC, mengikuti pelajaran yang ada, dan wawasan saya semakin bertambah. Dan akhirnya, saya terpilih untuk datang ke Asrama Jakarta. Perasaan saya sejak pertama kali tiba di Jakarta itu, sangat senang dan bersyukur, karena bisa, bisa tinggal di Asrama Jakarta, bisa disekolahkan secara gratis. Dan juga uh, semua kebutuhannya itu disiapkan di asrama. Dan juga bisa uh, ketemu dengan teman-teman yang asalnya berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Dan saya juga bersyukur karena ada Mama Hini dan Bapak Jojo yang selalu mendukung saya. Kegiatan saya di asrama dari hari Senin sampai hari Jumat, sekolah seperti biasa dan juga melakukan tugas dan kewajiban di asrama seperti ibadah, bersihkan rumah, dan juga membantu masak. pulang sekolah, biasanya saya bantu kerja di kantor di bagian partnership. Perasaan saya ketika uh, tinggalkan teman-teman, keluarga semua di kampung itu ya rasanya sedih sedih karena harus berpisah, dan aduh, ya, ya sedih, dan di sisi lain saya, saya itu senang juga karena saya, saya harus melanjutkan uh, pendidikan saya ke Jakarta, saya ingin uh, mencapai cita-cita saya, harapan saya untuk keluarga dan teman-teman saya di kampung itu, uh, mereka tetap sehat, tetap uh, mereka masih ada sampai saya sukses nanti dan bisa kembali, bisa berkumpul bersama-sama dengan mereka. Sih. Yang penting intinya saya berharap itu ketika saya sudah pulang ke kampung nanti, udah sukses, saya bisa bertemu dengan mereka lagi, bisa berkumpul dengan mereka lagi. Cita saya jika Tuhan izinkan saya ingin menjadi dokter dan harapan saya ke depannya adalah bisa belajar lebih banyak lagi untuk menambah wawasan saya karena saya ingin memajukan daerah saya yaitu Sumba menjadi lebih baik dan maju memajukan daerah asalnya untuk jadi lebih baik merupakan harapan gadis yang berasal dari Sumba ini. Mari, dukung terus supaya cita-cita dan harapannya tercapai. Terima kasih kepada para orang tua asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Beras Ramah dan kemajuan pendidikan bagi anak-anak Sekolah Berasrama Jakarta. Mari bersama Tangan Pengharapan, mewujudkan seribu pemimpin masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.